Kembang dan kumbang Karya Semidah Berkelana kumbang Tebarkan seri Pesona terkembang selar sayap Kepakan diri Nikmati keharuman rumpunan bunga Bergejolak hasrat Untuk nikmati bunga merekah laksana peri indah memikat sang kumbang kepayang meraup rasa menebar gelora menghisap sari serasa melayang bukitmu indah mawar hati Kuntum semerbak tawarkan wang Markah Merah Daerah hidup Kembali cerah Tapi Sang kembang intai Sang kembang terberdaya Rasa sayang buat buta, Lupa masa depan Giyur Buayan Setelah Lena Kau terlupakan Dan hilang Dari Ingatan Mawar Indah Lumpulan Mugil Putih Perkukuran Menderah Dan Kunda Melandang Mawar pasrah, hati gundah tiada gairah, cinta teralai sudah tinggal menapak di tanah basah, kumbang tiada warta, kembang terlunta dalam derita.